Awas GBPUSD sedang mendapat tekanan. Secara umum, pada grafik 1 jam an, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat kembali berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan. Perhatikan, jika pergerakan GBPUSD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,37872 sampai 1,38083, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25, karena ada potensi harga GBPUSD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.37290. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.38083 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.38423. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212